Saya rekan-rekan pelajar fisika Saya menyampaikan tutorial menggunakan Excel untuk menentukan titik berat suatu bidang Kita mulai dengan menggambarkan bidang menggunakan, menggunakan garis Ya. Ini untuk menentukan panjangnya. Kita bisa lihat pada bagian tersebut. ini kita beri panjang 9. Nah, ini bisa dipertebal pada ukuran tersebut. Ya, ini panjangnya 9. dan kita akan membuat huruf eh uh, L nah panjangnya 10 9 10 dan panjangnya yang di bawah ini misalnya adalah nah ini nol supaya tidak melenceng. Lalu ini tebal. tarik lagi garis. Seperti ini 3 4. Balik lagi. Sang seperti itu. Kuat lagi garisnya. Sudah 4. Oh. 4. buat lagi garisnya buat buat lagi ser sí. Nah, bagi saudara-saudara yang menyukai manual, kita periksa dulu apakah bangunnya sudah benar-benar uh, terpasang dari ujung ke ujung, mematikan lembaran kita. Kalaupun nanti sebenarnya uh, Ini tidak terlalu akurat Berarti Bagian-bagian Ada yang Tidak teliti dipasang Nah semacam itu ini3 Nah kalau ini kelebihan Berarti ada yang Tidak bersambung pas dan nah, walaupun dia melenceng beberapa mili nah. oke okay. Nah sekarang ini kita tulis kita lihat panjangnya ini pada bagian format karena gambarnya dengan... nah, ini dia. Oh ini panjangnya 8,7 ini panjangnya klik garisnya dulu lalu lihat format oh panjangnya tiga ya nih kita sudah lihat kan angkanya tidak lari lalu ini panjangnya tuh tuh bagian ini panjangnya klik garisnya Mát ôi as 11 ini 992. Ya sudah semua sisi digaris berarti kita akan membagi bidang-bidang tersebut. Kalau dilihat di sini bisa dibagi menjadi tiga bidang. Bisa arah horizontal atau arah vertikal. Nah misalnya saya membagi bidang itu menjadi arah vertikal saja. Ini saya bagi di sini. kelihatan pembagiannya ini nah, ada efeknya jadi ini bidang A ini bidang B ini bidang C Buatkan tabel perhitungannya, perkalian masing-masing komponen dengan luas masing-masing, kemudian kalian komponen, secara rapi kita buatkan kotak. Ya, nah, ini kotak tersendiri sebagai bidang penyumlahan. Bidang A A, B, C ini nanti adalah luasnya. Nah, ini kita buatkan jumlah kopikan kemudian koordinat X0 koordinat Y0 yaitu jumlah Xn, yaitu bidang dan ini jumlah perkalian komponen y kalikan luas masing-masing dibagi jumlah bidang ya, kita mulai A sekarang tadi di sini 8,97 dibatasi seperti itu berapa lebarnya ini kita minta bantuan garis ini nah, taruh di ujung sampai di sini bagian format ya, kita buatkan 0 Apakah ujung-ujungnya pas? Kita klik garisnya. Oh, 2,01 nol nah, satu. Berarti bidang x di sini dua Namun, kita masukkan separohnya 2,01 Bagi dua, nah, tuh lalu. lalu tingginya berapa? Oh, tingginya 9,92 maka yang dimasukkan di koordinat ini adalah separuh dari nilai 9,92 Dan ingat pada saat kita menentukan X dan Y Kita harus menentukan garis yang paling kiri dan garis yang paling bawah Yang paling kiri berarti paling kiri dari bidang A dan paling bawah Paling bawah bidang A dan C yang ada di sini Yang ditunjukkan oleh mana Lanjutnya bidang B, bidang B yang ini. Kalau ini tadi 2, kali dua dari yang ini yaitu 2,01, berarti 8,97 dikurang 2,01 dibagi dua, atau bisa juga langsung 8,97 sebagai satu bidang kesatuan langsung dibagi 2 8,97 dibagi dua itu x. Lalu tingginya yang mana? Nah tingginya kita bisa gunakan tiga ini, dibagi dua dulu, lalu ditambah sisa dari garis di bawah. Oke, okay. kita ukur dulu garis yang ada di bawah ini, bidang yang ini tingginya berapa dari bawah. Tarik panas itu sampai ke sini, nah, okay. 6,92. Baik, berarti nanti tinggi dari bagian bawah 6,92 ditambah separuh dari tiga. Bentar, kita lihat dulu betulkah itu tingginya tiga? Klik dari sini. Lihat ya, format. nah betul, 3 bagiannya ini 3. Jadi Y-nya berada pada 8,42. Jadi kita tidak menggunakan yang 9 dibagi dua sebab di sini bidang itu mempunyai batas tinggi di sini lalu Titik tersebut diukur dari bawah, jadi supaya lebih tepatnya, saya gambarkan diagonal. Ini diagonal. Nah, jadi titik beratnya ada di titik tersebut. Nah, titik beratnya di sini. Nah, yang merah, kemudian yang tinggi tadi, dimana kita tarik diagonal, diagonalnya sana kemudian kita tarik diagonal lagi nah jadi 4,92 dari sini nah, bagaimana dengan bidang yang c supaya memudahkan saudara-saudara dan tidak keliru kita buat diagonal nah kita temukan di sini titiknya Jadi untuk bidang C, kita hitung berapa yang lebarnya. Oh, sudah ada 4, 4-nya dibagi dua, lalu ditambah berapa lebar dari bagian tersebut. Nah lebar dari bagian ini tadi adalah 2,01 dari bidang A, berarti 2,01 ditambah separuh dari 4. dari 4 ke nah 4,01 lalu Y nya tinggi bidang ini 3,97 sekarang perkalian bidang tadi ini 2,01 dikali 9,92 2,01 dikali 9,92 lalu bidang B Tadi 7 dikali 3 Aduh, saya tidak lihat ada angka 7 di sini 21 Kemudian yang ini tadi adalah 4 kali 3,97 4 kali 3,97 ya. Kita kalikan X-nya masing-masing dalam luas bidang Kita pindahkan copy Y-nya dikalikan dengan AN kan begitu ya nah, ini kita kopikan nah sudah y0 dapat y0 dapat untuk bidang seperti ini x0 nya berada pada koordinat 3,13 dan y0 nya berada pada koordinat 5,41 nah gambaran yang kemudian bisa kita tarik adalah masing-masing titik ini bisa kita hubungkan Nah semacam itu titik potong diagonal tadi, hubungkan satu-satu, itu parit satu-satu, uh, saya gunakan merah ya. Nah nanti titik beratnya itu adalah perpotongan di bagian segitiga ini coba kita gambar ini perpotongannya ini separo dari garis itu oke okay. ini juga separo kira-kira di sini separo ini dari garis ini tarik separo Nah. 3,13. 3,13. Berarti 2,01 ditambah 1,12. Ini sudah ini tadi panjangnya 2,01. Tarik ke sini lagi sejauh 1,12. Garis-garis ini 1,12. Oh, 1,12. Kita buatkan 1,12. Oke. Supaya kelihatan. Tambahin. Nah, lalu tingginya 5,47. 3,97. Tambah berapa? Supaya menjadi 5,47. Berat. 5,41. Berarti di belakangnya ini 4. Sebelah ini 10, ini 3. 2,34. Saya tidak sulit. Saya tarik aja garisnya 5,47 atas. Jadi formam hampir 5,40. Nah. garis oranye, nanti kita tebalin. Iya, nah sekarang kita geser. Yap, di situ dia letak titik berat mendekati dari perpotongan diagonal ini. Jadi diagonal ini sebagai perkiraan kasar di mana uh, letak dari gabungan titik berat ke tiga bidang ABC. Demikian uh, tutorial yang saya sampaikan. Semoga bisa dipergunakan untuk belajar dan berlatih Sampai jumpa pada video tutorial lainnya